Hubungan Luna Maya dengan Ayu Ting Ting sedang renggang Penyebabnya, Luna Maya menganggap Ayu Ting Ting beretika terkait bisnis clothing yang mereka jalankan bersama Menurut Luna Maya ia kecewa lantaran Ayu Ting Ting menjalin kerjasama dengan pihak lain tanpa sepengetahuannya. Secara kontraksi dia enggak ada yang menyalahi, tapi secara etika ada kata Luna Maya. Baru-baru ini, masalah ini tentu makin mencoreng nama Ayu Ting Ting apalagi. Kariernya saat ini sedang menjadi sorotan akibat gosip selingkuhnya dengan Raffi Ahmad. Hal itu pun dibenarkan root manajer Ayu Ting Ting, Firman saat dihubungi, Kamis, tanggal 17 bulan 11 tahun 2016, dia dari tahun pertama sampai sekarang, kena musibah terus, kasihan terus saya mah, kata Firman. Meski begitu, ia menilai Ayu Ting Ting sebagai sosok yang tegar Hal itu, kata Firman, bisa terlihat dari sikap profesional Ayu Ting Ting dalam menghadapi masalah yang ada Dia sih paling kalau di lapangan saja suka bercanda, kalau di rumah enggak tahu gimana, dia profesional, have fun aja, ujar Firman Mengenai kabar hubungan Ayu Ting Ting dan Luna Maya yang makin memburuk, Firman menjawab, ah saya nggak tahu soal kontrak mereka, coba tanya ke manajemen saja, soalnya saya cuma temani Ayu kerja saja, tinggal terima beres di lapangan.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 Pernyataan Dewi tersebut mendadak sontak menuai spekulasi baru dari para netizen. Kalau masalah Sahir mem org India ibir Sahir aja. Tem pengajuan sih, mau dibongkar malah kasihan Sahir.